12 Makanan Yang Membantu Melawan Depresi Dan Kecemasan Meskipun dampak makanan terhadap kesehatan mental manusia mungkin tidak sebaik kesehatan fisik, ada pengaruh yang signifikan antara apa yang dimakan seseorang dengan apa yang dirasakannya. Tentu saja, tidaklah realistis mengharapkan seseorang yang sedang mengalami depresi untuk mengubah kebiasaan makannya secara keseluruhan. Lagi pula, Ketika seseorang sedang depresi, terkadang saja sulit untuk keluar dari tempat tidur sendiri apalagi memilih-milih makanan. Mengonsumsi makanan yang dapat membantu melawan kecemasan tidak akan secara langsung bisa melegakannya. Namun, membuat penyesuaian kecil terhadap pola makan dapat membantu meringankan gejala kecemasanmu dan meningkatkan kualitas hidupmu secara keseluruhan. Terlepas dari preferensi pola makanmu, ada banyak makanan untuk dipilih yang masing-masing memiliki beragam nutrisi untuk meningkatkan mood atau suasana hati kamu. Berikut adalah beberapa makanan yang bisa membantu melawan depresi dan kecemasan. Nomor satu, Kacang Kenari. Kacang-kacangan, secara umum, banyak mengandung lemak tak jenuh dan protein. Dari semua kacang yang bisa dipilih, kenari adalah pilihan terbaik untuk mengurangi gejala depresi karena mereka kaya akan asam lemak omega-3, terutama untuk makanan nabati. Mereka telah terbukti mendukung fungsi otak yang tepat. Meskipun kenari memberikan manfaat yang sangat baik bagi tubuh dan otak, ingatlah untuk mengonsumsinya dalam jumlah sedang karena mereka juga tinggi kalori. Nomor 2, Makanan yang difermentasi. Para peneliti menemukan bahwa bakteri usus dan perkembangan masalah mental seperti depresi ternyata saling terkait secara kompleks dan inilah yang dikenal sebagai koneksi usus ke otak. Kandungan probiotik dalam makanan fermentasi seperti yogurt tawar, kombucha, dan asinan kubis dapat memulihkan dan menyeimbangkan mikrobioma usus sehingga mendukung produksi neurotransmitter yang meningkatkan suasana hati. Nomor 3 tomat cherry. Lycopene adalah antioksidan yang ditemukan di kulit tomat dan berfungsi untuk melawan depresi serta mengatasi perubahan suasana hati atau yang biasa kita kenal sebagai mood swing. Memang, banyak variasi tomat yang bisa dipilih ketika kamu berbelanja di pasar atau supermarket, tetapi, tomat cherry adalah pilihan terbaik karena mereka memiliki rasio kulit ke tomat yang tinggi. Selain itu, karena ukurannya yang kecil, tomat cherry bisa menjadi cemilan yang bergizi dan mudah dibawa kemana-mana. Nomor 4 Sayuran Hijau Peradangan di otak dapat menyebabkan depresi, tetapi sayuran hijau mengandung anti alami yang dapat membantu mencegah hal tersebut terjadi. Sayuran hijau merupakan makanan yang paling banyak mengandung nutrisi yang ada di dunia ini karena mereka dipenuhi dengan beraneka ragam vitamin dan mineral yang tidak bisa ditemukan di makanan lain. Rupanya, dipaksa memakan sayuran ketika kamu masih kecil bukanlah hal yang buruk. Mereka ternyata adalah sumber kekuatan yang menguatkan tubuhmu dalam berbagai cara, termasuk kesehatan mental. Nomor 5, Apel. Ada pepatah yang mengatakan bahwa makan satu apel setiap hari bisa membuat depresi dan kecemasan menjauh. Tidak hanya baik untuk kesehatan kamu secara keseluruhan, apel juga kaya akan serat larut yang dapat membantu menjaga kadar gula darah dan menstabilkan suasana hati. Kebanyakan orang telah setuju bahwa apel lebih enak rasanya dibandingkan sayuran seperti bayam. Namun, sama halnya seperti sayuran hijau, mereka juga dapat bermanfaat dalam memerangi peradangan di otak berkat antioksidan yang membantu menghambat kerusakan sel. Nomor 6 Kacang Polong Kacang yang seringkali disebut dengan kacang ercis ini mengandung banyak serat, protein, dan banyak nutrisi bermanfaat lainnya seperti vitamin B. Vitamin ini membantu meningkatkan kadar neurotransmitter yang berfungsi untuk mengatur mood. Selain itu, mereka juga merupakan bagian penting dari proses pensinyalan saraf yang membantu komunikasi antar sel. Nomor 7. Buah beri Pernahkah terlintas di pikiranmu? Apa yang menyebabkan buah beri berwarna-warni? Nah, antosianidin adalah pigmen tumbuhan yang memberikan warna merah, ungu, dan biru ke buah beri tergantung dari tingkat pH-nya. Mereka menghambat pelepasan kortisol, yaitu hormon yang menyebabkan manusia menjadi stres sehingga membuatmu merasa lebih tenang. Buah beri terkenal kaya akan kandungan antioksidan, yang mana dapat memperkuat imun tubuh dan melawan radikal bebas. Selain itu, mereka juga bisa membantu fungsi kognitif otak yang berfungsi untuk melegakan saat kamu merasa sedih. Nomor 8, Oat Oat pada umumnya dikenal sebagai makanan yang mampu untuk menurunkan kolesterol, tetapi di samping itu, mereka juga memiliki banyak manfaat lain. Karena Oat memiliki kadar indeks glikemik yang rendah, mereka terus-menerus menyuplai energi ke aliran darah selama pencernaan, sehingga membantu menstabilkan kadar gula darah dan suasana hati. Meskipun oatmeal mungkin tidak selesat sarapan lain seperti sereal manis, kue, atau donat, setidaknya mereka tidak menaikkan kadar gula manusia. Selain itu, kandungan selenium yang berguna untuk menstabilkan mood juga ditemukan dalam oatmeal. Nomor 9 Jamur. Beberapa dari kita ada yang suka dengan jamur dan beberapa dari kita tidak menyukainya. Sebelum kamu membenci jamur, pertimbangkan kedua hal ini yang menunjukkan bahwa mereka berkontribusi kepada peningkatan kesehatan mentalmu. Yang pertama, jamur membantu mengatur gula darah dan insulin sehingga menstabilkan suasana hati. Lalu yang kedua, mereka bertindak sebagai prebiotik yang mendorong tubuh untuk memproduksi bakteri usus baik yang menyebabkan kamu menjadi bahagia, karena 80% sampai 90% hormon serotonin diciptakan oleh sel-sel saraf di usus. Nomor 10, Alpukat. Meskipun Alpukat diketahui kaya akan kandungan lemaknya yang tinggi, tetapi harus diketahui bahwa lemak tersebut merupakan lemak sehat yang dapat memengaruhi kesehatan mental kita dalam berbagai cara. Mereka penuh akan nutrisi dan seringkali menjadi menu diet bagi orang-orang. Salah satu kekuatan super buah Alpukat adalah mengobati dan mencegah depresi. Sama halnya dengan kenari, mereka merupakan sumber omega-3 nabati serta asam oleat yang hebat. Kedua mineral tersebut memainkan peran yang penting dalam menjaga fungsi otak. Nomor 11, Coklat Hitam. Sama seperti pembahasan sebelumnya tentang makanan yang difermentasi, ternyata coklat hitam juga mengandung probiotik, yaitu bakteri yang bagus untuk usus dan otak manusia. Mereka juga memiliki kadar antioksidan tinggi yang berguna untuk memerangi stres oksidatif di otak, dan hasilnya, mengurangi stres. Kemudian, coklat hitam mengandung magnesium yang berfungsi untuk mencegah peradangan, meningkatkan aliran darah di otak, meningkatkan fungsi kognitif, dan mengurangi kecemasan. Nomor 12. Biji Labu Tidak peduli apakah sekarang sedang musim labu atau tidak, kamu selalu bisa membeli bijinya sendiri, baik yang mentah atau yang sudah dipanggang. Biji labu mengandung asam amino triptofan yang mendorong produksi hormon serotonin di otak, sehingga membuat kamu lebih bahagia. Walaupun terkadang kamu merasa harus berhati-hati terhadap interaksi obat dengan makanan, tidak ada yang harus dikhawatirkan dengan memakan biji labu bersama dengan obat-obatan. Jika saat ini kamu sedang mengonsumsi antidepresan, biji kecil yang kuat ini sebenarnya dapat meningkatkan kemanjuran obatmu. Meskipun tidak ada makanan yang secara ajaib bisa menyembuhkan depresi dan kecemasan, menerapkan pola makan yang lebih sehat dengan memasukkan 1, dua atau tiga dari 12 makanan yang telah kami sebutkan dapat meningkatkan kesejahteraan mentalmu secara keseluruhan. Apa pendapat dan pemikiranmu tentang video ini? Apakah kamu suka mengonsumsi salah satu makanan yang sudah disebutkan? Jika iya, yang manakah itu?